Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat desa semua kali ini kita akan berbagi informasi penting tentang kapan BLT dana desa 2022 itu cair sebelum kita lanjut bagi sobat desa yang baru bergabung di channel ini klik tombol subscribe nya yang masih merah silahkan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan bagikan kepada sobat desa yang lain yang membutuhkan informasi ini. Oke, okay, sobat tentu penasaran bukan kapan BLT Dana Desa 2022 itu cair? Ketentuan BLT Dana Desa di tahun 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini anggaran BLT Dana Desa itu minimal dianggarkan itu minimal 40% dari pagu dana desamu artinya jumlah penerima BLT dana desa di tahun 2022 ini berpotensi lebih banyak penerimanya dibanding tahun sebelumnya jadi kalian yang tahun sebelumnya belum mendapatkan BLT ini berpeluang besar mendapatkan BLT dana desa di tahun 2022 Pastikan nama kamu ditetapkan dengan keputusan kepala desa tentang keluarga penerima manfaat BLT dana desa Tahun 2022 melalui forum Musawarah desa khusus di desa kalian jika kamu sudah ditetapkan sebagai calon penerima BLT dana desa tahun ini atau tahun 2022 ini Tentu kamu bertanya kapan BLT dana desa itu cair Untuk informasi, jangka BLT dana desa itu selama 12 bulan Terhitung Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Masing-masing KPM akan menerima 300000 per bulan yang dapat dibayarkan tiga bulan sekaligus artinya langsung bisa dibayarkan 900.000 untuk tiga bulan ya seperti bulan Januari sampai bulan Maret begitu juga untuk pencairan selanjutnya bisa dilaksanakan untuk tiga bulan artinya kita mendapatkan 900.000 nah berdasarkan PMK 190 tahun 2021 pasal 33 Ayat 6 bahwa pencairan BLT dana desa itu dimulai bulan Januari tahun 2022 bagi desa yang telah mempersiapkan persiapan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk menyalurkan BLT ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat desa yang lain melalui WA dan media sosial kalian. Jika ada pertanyaan, tulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.